Om Swastiastu sahabat senang sekali bisa menjumpai anda kembali lewat kanal balijani pada kesempatan ini Tutsugi akan menuturkan kisah mengenai empu Wiradnyana dan para leluhur di pasar tatar yang lain dengan mengacu pada buku Babad Pasa karya Jero mangku gede Subandi. Sesuai dengan silsilah yang ada perkawinan antara empu Genijaya dengan Dewi Mani melahirkan tujuh orang putra yang kemudian dikenal dengan sebutan Sabtaresi. mereka adalah Empu Ketek, Empu Kanada, Empu Wiradnyana, Empu Hita Dharma, Empu Raga Runting, Empu Prateka dan Empu Dangka seperti telah disebutkan di awal tadi, kali ini kita akan membahas mengenai kisah salah seorang dari mereka, yaitu Empu Wiratnyana. Putra ketiga Empu Genijaya ini diceritakan kawin dengan putri Empu Penataran dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang setelah menjalani upacara dwijati kemudian bergelar Empu Wiranata. Selanjutnya, Empu Wiranata kawin dengan Dewi Amerta Manggali dan melahirkan tiga orang anak, masing-masing bernama Empu Purwanata, Ni Ayuwetan, dan Ni Ayu Tirta. Setelah berumah tangga, Empu Purwanata kemudian mendapatkan dua orang keturunan, yaitu Empu Purwa dan Kendedes. Empu Purwanata yang semula tinggal di daha Kediri bersama para empu lainnya kemudian pindah ke desa Panawijen yang termasuk wilayah Tumapel Kepindahan Empu Purwanata bersama para empu lainnya itu merupakan akibat dari penghinaan Raja Kediri yaitu Sri Kertajaya alias Dandang Gendis yang berkuasa di Kediri sekitar tahun 1194 sampai 1222 Awal mula hubungan tidak baik antara Raja Kediri dengan para keturunan Saktarsi itu adalah ketika Danang genis mengundang para empu dengan tujuan menguji kesaktian mereka tiba di istana para empu disambut dengan sopan oleh Danang genis sebagaimana layaknya menghormati pandita kemudian Danang genis bertanya kepada para empu siapa yang dapat berdiri di atas tombak walaupun para empu dapat berdiri di atas tombak mereka tidak mau melaksanakannya sebab itu merupakan pantangan bagi para panjita yang sudah menempuh laku kebajikan dan kedarman karena menganggap para empu tidak sanggup melakukannya dengan sikap angkuh dan nanggendis kemudian menancapkan tombak di tanah dengan ujungnya yang tajam menghadap ke atas setelah itu, Raja Kediri itu kemudian mendemonstrasikan kesaktiannya dengan berdiri di atas ujung tombak. Dan karena para empu dianggap tidak bisa menandingi kesaktiannya, Dandang Gendis lantas minta kepada para empu untuk menyembahnya. Para empu yang merasa tersinggung lalu menanggapi bahwa tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa pandita harus menyembah raja, dan mereka menyatakan tidak bersedia menyembah dandang gendis dan memilih meninggalkan Kediri. Ketika akan pergi meninggalkan Kediri, para empu melontarkan kutukan bahwa, sebagai akibat dari tindakannya, telah keturunan dandang gendis akan selalu cocok. Setelah itu, para empu pergi dari Kediri. Mula-mula mereka pergi ke Tumapel, tetapi kemudian beberapa empu pindah lagi ke Pasuruan. Yang tetap tinggal di desa Panawijen Tumapel adalah empu Purwanata bersama kedua orang anaknya. Pada suatu hari ketika Kendedes tinggal sendirian di pesraman empu Purwanata, datang adipati Tumapel Tunggul Ametung untuk meminang Kendedes. karena empu Purwanata sedang bepergian, kendedes dilarikan ke Tumapel oleh Tunggul Ametu untuk selanjutnya diperistri ketika empu Purwanata pulang tentu saja peseramannya kosong tanpa kendedes tidak seorang pun bisa memberikan jawaban ketika empu Purwanata bertanya ke sana kemari akhirnya empu Purwanata melontarkan kutukan bahwa orang yang telah melarikan putrinya tidak akan selamat dan ia akan terdikam keris sebagai hukuman terhadap para warga Panawijen yang enggan memberitahu mengenai keberadaan putrinya empu Purwanata mengutuk supaya sumur dan sumber air di Panawijen semuanya kering Sebaliknya, terhadap putrinya, ia mendoakan agar tetap selamat dan memperoleh kebahagiaan. Kutukan Empu Purwanata kemudian menjadi kenyataan. Tunggul Ametung menemui ajalnya karena tertikam keris milik Ken Arok. Dan Ken Dedes yang dalam keadaan hamil lalu dikawini oleh Ken Arok yang selanjutnya menurunkan Raja-Raja Jawa. Sedangkan Empu Purwa, kakak kandung Kendedes, kemudian kawin dengan putrinya Arya Tatar dan mendapatkan seorang putra bernama Dipasar Lurah Tatar. Pada masa pemerintahan Sri Paulung yang bergelar Sri Gajah Watra, alias Sri Gajah Wahana alias Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Dipasar Lurah Tatar diangkat sebagai Amanca Bumi keputusan pengangkatan itu ditetapkan dalam rapat digel-gel pada hari Senin umanis wuku sung sasih karo bertepatan dengan bulan Juli tahun 1335 bersama-sama dengan sanak saudaranya yang lain keturunan pasok sanak sabkeresi di pasok Lurah Tatar bertempat tinggal di desa Taman Bali dan punya seorang putra bernama depasok Tatar Selanjutnya di Pasak Tatar menurunkan tujuh orang putra masing-masing bernama di Pasak Tatar Pit, Pit tinggal di Banyar Kalir Desa Pit, Pit. di Pasak Tatar Telengan tinggal di Banyar Tengah Desa Gegelang di Pasak Tatar Mangku Baleagung di Bukit Cemeng Desa Bukbuk -Buk. di Pasak Tatar Baleagung di Lilikudi Buleleng di Pasak Tatar Penataran di Desa Kendran Buleleng di Pasok Tatar Gunaksa di Banyar Gunaksa desa Cempaga dan di Pasok Tatar Sidambunut di Banyar Sidambunut desa Cempaga. Demikian kisah mengenai Empu wiratnyana dan para leluhur di Pasok Tatar yang lain. Semoga bermanfaat. Rahayu.